Galgin Karoma merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berhasiat untuk membantu melurukkan batu urin di ginjal dan saluran kemih serta membantu melancarkan buang air kecil. Galgin Karoma terdiri dari ekstrak bahan kejibeling 1.500 mg, kumis kucing 1.000 mg. Kedua bahan tersebut memiliki banyak khasiat seperti halnya daun kejibeling. Dikutip dari sehatq.com, Manfaat daun kejibeling terletak pada kandungan di dalamnya, yaitu flavonoid, polifenol, alkaloid, tanin, katekin, dan kafein yang bisa memberikan berbagai manfaat untuk kesehatan. Di antaranya sebagai antioksidan, mengobati luka, sebagai anti-kanker, anti-diabetes, dan menangani batu ginjal. Dan bahan yang terakhir adalah kumis kucing. Dikutip dari detikhealth.com, Kandungan kumis kucing antara lain mengandung tinggi kalium, grikosida, ortosiponon yang bagus untuk menurunkan kadar asam urat, fosfat, dan oksalat dalam tubuh yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan infeksi saluran kemih, gangguan ginjal, mengatasi rematik, meredakan batuk, mengobati gusi bengkak, mengontrol kadar gula darah, menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi gatal karena alergi,